Ini berisi saran-saran untuk menyelamatkan hidup dan menghentikan penyebaran virus corona yang diterjemahkan ke di dalam satu bahasa daerah. Apa kabar kian semua? Semoga kita semua baik, Pak, ba. karena lagi masa baketuk kan? Ah. Kali kian semua data aku, nama aku Lucy Susanti. Aku dari Putusibo Selatan, Kabupaten Kapuasulu, Kalimantan Barat, Indonesia. Di itu aku kak ngomong kian semua, kak cerita tentang COVID-19 atau Corona tadi yang tukak kak kita di eh uh, Virus itu saja benar-benar virus seram. Virus yang hajar ngoy kita takutkan, katina, hajar benar seram. Virus itu sampai kini pun tim medis yang napa nemu ke vaksin, ke obat pakai, ngehindar atau ngebasmi virus itu. Virus itu pun tiap hari ada munuh ribu orang. Maka me kita tuh dianjur suruh di rumah magang. Benarnya hawa ngawih kita risau kan? ah. Tapi kian pun usah khawatir ketika kati, kati deh, di tu aku ada kat madang rukian, ada lima cara. Lima cara kati cara kita menghindar ke virus itu. Yang pertama, di rumah magang, nusa kemana mana-mana, nusa bekannau, nusa Ah, yang kedua, kati cara tu tadi, deh menghindar ke virus itu. Kapad basok jari, ah jari, pakai sabun, pakai air bersih. Ah, udah ya tidak pihak pun pakai hand sanitizer, bah, nah, pakai menghindar tadi. Yang ketiga, Nusah tukak migang mulut, hidung, mata. Ngapa me? Kita disuruh pakai masker tadi deh, pakai jaga aman. Isak nak mudah keserang pirosis ya. Nah. Ngapa meh? kita nak tahu migang area ya, tadi deh? Karena area tuh me mudah penyebab virusia ya. Nah. Yang keempat. Kita tu jari tu anang mudah migang pak utan alat pak makan kita pak pinggan mangkok pak HP pak meja pak pengawal ah nusa mudah migang berkerja ya, takut gak jari kita tu dah kena virus tadi deh maka meja jen kita harus nyempot ke menggunakan disinfektan tadi ah disinfektan itu ya semacam cairan pembersih piak meh. Enti ada empat ya, ada satu lagi cara yang kelima. Cara yang kelima akan tinggi tadi de de. Cara yang kelima adalah eh uh, kita bertemu dengan orang, kita keluar tu deh karena ada hal penting kita belanja pas tegal keluar tadi, ah kita lalu bertemu dengan orang, nusab salam. Ah nusab salam dulu kita. Nusab berpangkak, nusab rongkok. Ah karena kita harus menjaga jarak. Isa virus yang anak muda nula. Jaga-jaga, ya paling nak 2 meter, ah dua meter kita berjarak dengan dengan orang TikTokmu, bah. Iya, meh lima cara, kati cara kita menghindar. Ah, selain ya pun ada juga cara, kata deh kita menjaga diri, kita ngelindung diri kita dan ngelindung orang yang di sekitar kita, pak keluarga kita. Ada empat cara, kita ngelindung diri dan ngelindung orang lain tadi. Cara yang pertama. Kita tu tadi disuruh jaga jarak kan, di rumah magang berjaga jarak. Engkali kita tu udah ketular tadi. Tapi kita nisik ngerasa rasa podi, nisik ngerasa uh, batuk do ngaya nisik terasa. Tapi utaniak engkali udah nyangkut pak di baju kita. Nyangkut pak di jilbab kita tadi de. Maka me kita disuruh berjaga jarak. Ah, yang kedua, entik kita batuk, entik kita bosin apa kita harus menggunakan tisu ah nak tahu pakai jari karena jari itu takut nih kena virus tadi kita harus pakai tisu tisu ya pun harus sekali pakai nak tahu dua tiga kali pakai ah anti si tisu deh Cacah corona. pituk itu gak beli tisu tadi ah pakai siku gak aman pakai siku Nanti kita batuk ya hmm. yang ketiga virus itu malik dikelala. ya me tim medis pernah penemu ubat tadi kan nah, virus itu mirip dengan malaria kian, nah maka kita itu nak lala, iya anak-anak dia dah kena virus ya anak-anak dia itu gejala uh, lain, nak me kita tahu kan ha, maka malah dia lala, maka dia suruh hati-hati, hmm. karena dia mirip batuk nunggaya dengan malaria tu. yang keempat mesti kita keluar deh, karena ada hal yang penting, tadi melipat hutan setegal keluar, ada orang berdamping dengan kita lalu orang yang berdamping dengan kita pun lalu sakit tadi deh nah kita mengkam magang dalam rumah diam magang dalam rumah nusak keluar isolasi diri karena virus itu telah bertahan sampai 14 hari 24 jam sampai 14 hari hmm, kuat gak kan virus itu kan ah. maka kita tuh disuruh di rumah magang ah, work from home joko orang kini mekan ah di rumah magang, ah, rapat basuk jari jaga kesehatan. Nah, ya Meh ada lima cara tadi deh. Kati kita menghindar, lalu empat cara kati cara kita ngelindung diri, ngelindung keluarga, ngelindung orang di sekitar kita kan. Nah, udah ya. Masa lagi bakat tu, lagi podif pituk deh. masa kalau tuh harap itu, kumadakian bah, anang mudah mau dipecah belah, anang mudah percaya bayang hutan ke yang nak takluk dipercaya kita tu harus saling mendukung harus saling memberi informasi yang baik isa kita tu terhindar dari nama virus corona itu ah utan nak kelihatan. maka me kita tu uh, harus saling mendukung nusa dina yang nak baik nah, mungkin ya magang informasi dari aku uh, semoga me kita tu aman sehat terus dan semoga me tu lalu cepat berakhir deh masa bakat tuh ah ta có